Halo semuanya apa kabar selamat datang kembali di channel saya Alvaris Masih channel yang selalu membahas tentang cinta dan telepati oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu hal yang menarik sesuatu hal yang luar biasa dan sesuatu hal yang mungkin teman-teman pernah mengalaminya yaitu mimpi mantan teman-teman kenapa sih kita bisa mimpi mantan kita padahal kita sudah tidak memikirkan tentang dia. Kita sudah lupa akan sosok dia. Kita sudah tidak tahu dia di mana, tapi kenapa dia bisa hadir dalam mimpi kita? Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Tapi sebelum saya bahas lebih jauh tentang hal itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja amin oke teman-teman kita langsung saja membahas tentang kenapa sih kita bisa mimpi mantan kita padahal sudah lama kita tidak berkomunikasi dengan dia sudah tidak tahu dimana keberadaan dia tapi dia bisa hadir dalam mimpi kita apa sih yang bisa membuat hal itu terjadi kita bisa mimpi dia Oke teman-teman, berbicara tentang mimpi. Mimpi merupakan sebuah gambaran yang diciptakan pikiran kita di saat kita sedang tertidur. Pikiran kita memunculkan sebuah gambaran di saat kita tertidur teman-teman. Gambaran itu bisa berupa sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang menyedihkan, sesuatu hal yang menakutkan, dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman, mimpi itu terjadi karena pikiran bawah sadar kita merespon sesuatu hal yang terakhir kita pikirkan sesuatu yang terakhir kita lakukan sehingga pikiran bawah sadar kita merespon itu dan membuatnya menjadi sebuah gambaran yang biasanya kita sebut mimpi tapi kenapa kita bisa mimpi mantan kita padahal kan kita tidak pernah memikirkan lagi tentang dia sudah tidak lihat dia tapi dia bisa hadir dalam mimpi kita jadi gini teman-teman mantan adalah sosok yang pernah kita anggap spesial dalam hidup kita mantan adalah seseorang yang pernah memberi atau membuat kesan manis atau kesan pahit dalam hidup kita mantan adalah sosok yang pernah kita inginkan teman-teman sehingga pikiran bawah sadar kita merespon sosok itu dan menganggap sosok itu sangat penting bagi diri kita yang dimana kapanpun Pikiran bawah sadar kita bisa memunculkan kembali sosok itu dalam bentuk ingatan, kenangan, ataupun sebuah gambar dalam mimpi kita. Sehingga kita bisa mimpi seseorang yang pernah memberi kesan dalam hidup kita, entah itu kesan manis atau kesan pahit. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Contohnya gini teman-teman, contohnya seperti sebuah kenangan manis atau sebuah kenangan pahit yang pernah kita lalui dahulu, meskipun kenangan itu... Hanya sekali terjadi dalam hidup kita, tetapi ketika kenangan itu sangat berkesan dalam hidup kita, kapanpun kita bisa mengingat peristiwa itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pikiran bawah sadar kita akan merespon sesuatu hal yang sangat berkesan dalam hidup kita dan memunculkan dalam bentuk ingatan ataupun gambaran yang ada dalam mimpi kita. Apalagi mantan kita yang pernah membuat kesan berkali-kali dalam hidup kita sudah pasti dianggap sosok itu sangat penting dalam hidup kita yang dapat direspon oleh pikiran bawah sadar kita dan dimunculkan dalam bentuk ingatan ataupun dalam bentuk mimpi kurang lebih seperti itu itu adalah salah satu faktor kenapa sih kita bisa mimpi mantan kita salah satu faktor dan faktor yang lainnya mungkin karena mantan kita, orang itu, sedang memikirkan kita sehingga apa yang orang itu pikirkan, mantan kita pikirkan masuk melalui pikiran bawah sadar kita menjadi sebuah pesan yang dimana di saat itu kita sedang tertidur dan pikiran bawah sadar kita merespon itu dan menjadikan itu sebagai sebuah gambaran yang muncul dalam mimpi kita teman-teman kurang lebih seperti itu biasanya dikatakan telepati mimpi teman-teman kurang lebih penjelasannya seperti itu dan mungkin apabila ada faktor-faktor lain yang teman-teman tahu tentang kenapa sih kita bisa mimpi mantan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.